Ahmad Syah Albar, yang akrab disapa Ahmad Albar, musisi rock legendaris tanah air yang lahir pada tanggal 16 Juli tahun 1946 di Surabaya Jawa Timur, pernah bermain pada film Jenderal Kancil di tahun 1958. Pada tahun 1966 saat di Belanda ia membentuk grup musik Tech 5 dan Cloverleaf. Setahun kemudian. Namanya dikenal luas saat membentuk God Bless dan merilis album perdana di tahun 1975 bertajuk God Bless dengan lagu hits berjudul Huma di atas bukit dan setan tertawa, dan pada 1979 merilis album Dangdut berjudul Zakia.